Assalamualaikum semuanya. Halo. Senang berjumpa kembali di rumah Tuhan, teman-teman yang ada di gereja maupun yang ada di online. Kita sama-sama memuji -sama Tuhan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita teman-teman. Kita -teman. satu dulu. nama Tuhan serta memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Itulah yang kita rindukan, teman-teman. Maukah teman-teman menjadi lagu cinta untuk Tuhan? Maukah hidup teman-teman dipakai, untuk memuliakan, untuk membesarkan nama Tuhan lebih dahsyat lagi? Saya mengajak teman-teman untuk belajar satu baru-baru lagu ini adalah lagu cinta untukmu. Karena melalui puja ini Kita semakin rindu Untuk hidup kita dipakai Tuhan lebih lagi Untuk menjadi lagu cinta untuk Tuhan Mari sama-sama teman Kita belajar Lagu Kesehatan boleh kami tunjuk Tuhan Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Dan kau berkati mereka Engkau yang merawat mereka Dan kau menjadikan mereka semua Tuhan Dan mereka bisa menjadi saksi atas kebaikanmu Tuhan Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan Kau berkati pemberitaan kami mulai dari Bapak Jokowi saat kes covid-19 sampai ke jajaran kami Tuhan, agar bangsa kami dapat segera keluar dari krisis covid-19 ini Tuhan, ekonomi pulih, kehidupan kami pulih ya Tuhan, kami dapat beraktivitas seperti setiap kali Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kami katai mereka setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan untuk, untuk mencukupkan kehidupan kami Tuhan. Kau berkati kesehatan, yang Kau berkati apa yang mereka kumpulkan, Tuhan. Kau yang menjawab kebutuhan mereka, Kau yang berkati kesehatan. Untuk kami yang bekerja, Kau yang berkati, Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Kau buat berhasil, Tuhan. Karena kami akan melakukan nasibun, Tuhan. Dengan seluruh, kami selalu mengandalkan Kau. Berkati kami yang sedang sekolah, atau sedang kuliah, Kau berkati berikan ketertiban, Kau berikan kemauan belajar, Tuhan. Tengah-tengah pandemi ini Tuhan kami tahu Kami mungkin merasa bosan Kami merasa lelah Untuk belajar dengan itu seperti ini Tuhan Tapi ini adalah cara untuk membentuk diri kami Tuhan Agar kami dapat Menjadi lebih lagi Tuhan Terima kasih ya Tuhan Berkati juga untuk setiap pergumulan teman-teman Kami mungkin ya, kami tidak tahu Tuhan Apa yang mereka gomongkan Tuhan Kau yang menjauh mereka Kau yang menjauh mereka Kau yang memberikan jalan keluar Ke setiap permasalahan mereka Tuhan, kami tidak bisa hantikan Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan, kami berkati ibadah kami, agar ibadah kami ini dapat nama namamu Tuhan, dapat menyenangkan hatimu Tuhan, pimpin juga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi ya, untuk dapat memberitakan firman Tuhan, dan menjadikan kehidupan kami lebih baik lagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dan doa-doa kami -doa dalam tangan Tuhan Dan mahu Tuhan Yesus kami berdoa dan terima syukur semua yang berkati dan semua yang percaya katakan amin. amin Shalom semuanya tetap semangat ya walaupun di rumah maupun di gereja kita harus memiliki sama-sama semangat kita semangat untuk membeliakan nama Tuhan kita mengunci membeliakan nama Tuhan dia Allah yang baik dia sangat baik kita nyanyikan "Engkau Baik". akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, biarlah seperti pujian yang kami barusan naikkan, kiranya Engkau menjadikan firmanmu, termasuk juga yang akan kami renungkan pada hari ini untuk membuat hidup kami semakin hari semakin indah, semakin hari semakin mencerminkan Tuhan, dan semakin hari kami semakin menikmati kebaikan cinta kasih Tuhan. Sehingga tanpa paksaan kami ingin mengasihi, memuliakan, menghargai Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hambamu untuk menyampaikan firmanmu, sembunyikan dia di balik salib Kristus, dan biar segala kelemahan dan keterbatasannya tidak menghalangi Allah untuk bekerja memberkati kami dengan firmanmu. Mohon kau juga memberkati, jangan internet yang kami pakai dan juga perangkat yang kami gunakan, sehingga bisa mendukung kami untuk menikmati firman Tuhan dengan limpahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Uh, ya selamat uh, siang teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah bersama meskipun secara hybrid ya. Ada yang di gedung, ada yang di uh, rumah masing-masing. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu uh, lives a pillow ya. Hidup itu uh, seperti bantal. Nah, Teman-teman bicara tentang hidup itu seperti bantal, mendengar kata bantal, atau melihat bantal, yang muncul di pikiran teman-teman apa? Teman-teman silakan bisa mau uh, buka mic atau mau tulis di kolom chat, silakan. Ya. Melihat bantal, mendengar kata bantal, yang muncul di pikiran teman-teman apa? Silakan tidur. Oke, okay. tidur apa lagi? Ada yang lain? Selain tidur. atau mungkin ada yang berpikir pillow fight ya, perang bantal? Kayaknya enggak ya. Atau ada teman-teman yang lain di sini semoga sedang tidak menerapkan ya, teman-teman sembari ibadah langsung ke bantal ya untuk tidur. Semoga tidak demikian. Kue. Oh, kue bantal. Oke. Okay. Oke, okay. kue yang bentuknya seperti bantal ya. Oke. Okay. Bisa juga, bisa juga. Apa lagi? Mungkin satu orang lagi yang mau ngasih pandangan, pendapat. Teman-teman yang SMP mungkin. Bantal kuncing. Oh, Oke. Okay. <laughs> Snack in the Mart. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ya, yeah, thank you ya teman-teman ya untuk uh, jawaban-jawabannya. Jadi mendengar kata bantal itu, ya mungkin tadi ya, uh, bantal itu identik dengan tidur, tapi mungkin kalau misalnya bantal itu di kursi ya itu sesuatu yang mungkin bisa dipakai untuk dipeluk-peluk, atau mungkin untuk membuat uh, duduk semakin lebih nyaman. Ya. Jadi intinya bantal itu ya mungkin satu paket dengan kasur ya itu satu uh, kenyamanan ya. Tapi silakan nggak apa-apa sih teman-teman mau bilang itu tidur, mau itu snack, mau itu uh, pillow fight ya is oke. Okay. Nah teman-teman uh, sekarang ini kan kita di masa-masa pandemi ya sudah sekitar satu setengah tahun lebih kita uh, melakukan aktivitas itu di rumah aja ya. Dan ya teman-teman sekolah dari rumah, ya, kuliah dari rumah, belanja juga dari rumah pesannya, beli makanan juga dari rumah, tidak lagi ke tempat. Meskipun sekarang sudah mulai bisa ya. Nah, tetapi teman-teman ternyata meskipun kita di rumah saja, di sini kita menjumpai ada sebuah eh, permasalahan. Ya, apakah kita itu ketika di rumah dan kemudian ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, apakah kita itu nantinya kita itu sedang melakukan yang namanya istirahat atau kita sedang bermalas-malasan? Kenapa teman-teman? Karena uh, di dalam uh, pengalaman pribadi saya pernah satu kali di hari Minggu itu paginya ikut ibadah, <tuh> kemudian ya ibadahnya uh, melalui YouTube ya live streaming. Kemudian siangnya gemah, ibadah gemah seperti sekarang ini melalui Zoom, dan kemudian sore eh, siangnya jam 1 siang itu ada kelas pembinaan, jam, mulai dari jam 1 sampai jam setengah 4, dan kemudian ada rapat pengurus jam 7 malam sampai jam 9. Jadi, eh, dalam satu hari itu saya mengalami empat kali on, benar-benar melelahkan sekali, capek sekali, sehingga hari Senin itu e, bawaannya pengen tidur terus, badan itu kayaknya, aduh, kalau bisa nggak usah bergerak kemana-mana di kasur terus, e, kepala di bantal terus. Nah, pertanyaannya di hari Senin itu apakah saya sedang beristirahat atau saya sedang bermalas-malasan? Ini yang mungkin jadi pertanyaan dan nggak tahu ya teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami situasi yang sama? online berjam-jam di rumah, entah itu bekerja ataupun sekolah, terus bawaannya kok lemes, bawaannya tuh kayaknya capek, pengennya istirahat. Nah, Tapi mungkin untuk orang-orang tertentu, meskipun dengan penggunaan handphone atau laptop, setelah itu rasanya juga sama, males, atau lemes, atau pengen istirahat. Nah, pertanyaannya apa bedanya antara istirahat dengan males, khususnya di masa-masa pandemi ini. Nah, tetapi memang teman-teman menurut hasil survei, di masa-masa pandemi ini, aktivitas online itu memang jelas jauh lebih melelahkan ketimbang aktivitas sebelum pandemi, di mana orang bisa aktivitas uh, fisik uh, keluar rumah, ke sekolah, ataupun ke tempat pekerjaan, dan itu dilakukan secara fisik pergi, mobile, dan juga ada tatap muka. Sehingga di masa-masa sekarang ini ada istilah yang namanya zoom tick, ya atau zoom fatigue, lelah karena nge-zoom terus-terusan karena online aktivitas online yang terus-terusan seperti sekarang ini. Nah, tetapi teman-teman kembali pertanyaannya, apakah kita itu sedang beristirahat atau kita sedang bermalas-malasan di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, teman teman-teman sekarang saya mau sedikit survei lagi ya. Mendengar kata kemalasan, mendengar tentang malas yang muncul di pikiran teman-teman itu seperti apa? Malas itu kayak apa sih kira-kira? atau mendengar kata malas yang muncul di pikiran teman-teman apa? Boleh teman-teman silakan tulis lagi di kolom chat ya. Ada yang menulis? Mendengar kata malas, kemalasan yang terbersit di pikiran teman-teman itu apa? Silakan Ada yang mau jawab, mau nulis? Oke, okay, ada ya. Saya coba lihat. Mager, males gerak. Oke, okay. jadi males belajar. Oke, okay. kalau rebahan. Oke, okay, berarti ini posisinya ya. Rebahan, males belajar berarti ada aktivitas yang tidak dilakukan. Tunda tugas. Oke, okay. jadi eh, melakukan, eh, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. ya. Nah, menunda ini bisa jadi ada kemungkinan yang lain, ya. Kita menunda berarti kita tidak melakukan sesuatu untuk melakukan hal yang lain. Oke, apalagi kalau males gerak, yaitu berarti tidak melakukan apa-apa, ya. Males belajar tadi, ya, berarti tidak melakukan apa yang uh, harus dilakukan. Apalagi mungkin satu jawaban lagi. oke okay, kalau tidak ada nggak apa-apa uh, ya teman-teman begini mengenai kemalasan mungkin kita lebih membayangkan orang yang malas itu adalah orang yang tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan aktivitas yang uh, cukup berat atau cukup gesit gitu ya sehingga Sebenarnya kalau teman-teman mengerti kata kemalasan, malas dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang digunakan bukan kata laziness, tapi sloth. S -l -o -t -h. S-L-O-T-H. Ya. Sloth. S-L-O-T-H. Sloth itu sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai kemalasan, tapi bisa juga diterjemahkan sebagai nama salah satu jenis binatang yaitu kukang. Ya. Kukang ini ya mamalia yang biasa juga bisa manjat pohon. Nah teman-teman mungkin kalau mau membayangkan teman-teman eh, mungkin ada yang pernah nonton atau pernah tahu film Ice Age, film kartun Ice Age. Di situ ada tokoh utamanya eh, ada mamut, ada kucing bergigi pedang dan ada nah, satu yang namanya Sid. Sid ini adalah kukang ya slot Cuman sit di sini kan dia binatang yang lincah, ya bisa lari-lari kemana-mana. Sedangkan sloth ini, kukang ini sebenarnya adalah binatang yang lamban sekali. Sehingga kesannya orang males itu seperti kukang itu, yang lamban, yang sepertinya tidak banyak pergerakan, ibaratnya minim sekali aktivitas fisik, itulah males. Nah, tetapi teman-teman sekarang mari kita coba uh, membayangkan begini ya. <tuh> Saya sebenarnya punya kasus ya, contoh kasus yang pernah saya juga bagikan di Gema beberapa waktu yang lalu. Misalnya begini: kasus pertama, misalnya ada dua orang nih ya, yang satu namanya Brian, yang satu namanya Jaden. Nah, Jaden bilang sama Brian, "Brian, kita main Mobile Legend yuk." Masih nah, Brian bilang, "Enggak ah, gue mau belajar." Nah, kemudian si Jaden bereson, "Ah, dasar lu pemalas! dia Diajakin main Mobile Legend malah belajar." Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin kasus seperti itu? Pernah nggak ngalamin situasi yang seperti itu? Diajakin main game, teman-teman milih belajar. Eh, kalian di pemalas. Nah, itu kasus pertama, kasus kedua. Misalnya, Jaden ngajakin Brian. Uh, bright belajar yuk. Nah, Bray bilang, enggak ah, gue mau main Mobile Legend. Dan kemudian Jaden bilang, ah dasar lo pemalas, diajakin belajar malah main game. Nah, kira-kira dari dua contoh tadi, yang mana yang lebih logis, yang mana yang lebih wajar, yang mana yang lebih mungkin? Kasus pertama atau kasus kedua? Ya, silakan kalau mau tulis di kolom chat ya. Yang mana yang lebih logis? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang lebih mungkin? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama, teman-teman diajakin main, teman-teman milih belajar, terus dibilang pemalas. Kasus kedua, teman-teman diajakin belajar, teman-teman malah pilih main, dan kemudian kalian dibilang pemalas. Nah, Yang lebih mungkin yang mana? Kasus pertama atau kedua? Yang lebih mungkin terjadi boleh kalau ada yang mau tulis di kolom chat silakan. Yang kedua, oke, okay. ini menurut Vincent ya kalau Vincent. Oke, okay, menurut Michelle juga yang kedua. Yang lain gimana? Yang pertama, yang kedua, satu orang lagi jawab, berarti oke, okay. Pete juga ya, yang kedua. Nah, oke okay, berarti teman-teman kalau kita lihat di sini ternyata yang namanya malas itu Rupanya bukan bicara tentang kita tidak melakukan apa-apa, bukan kita tidur tanpa ada aktivitas sama sekali. Tetapi bicara tentang kita malas itu begini, ini kesimpulan saya ya. Kita itu disebut rajin bukan karena tekun dan bersemangatnya kita melakukan sesuatu. Kita disebut malas bukan karena kita itu mudah menyerah dan ogah-ogahan dalam melakukan sesuatu. Bukan. Kenapa? Seperti contoh tadi, orang yang memilih main game daripada belajar, meskipun dia main game terus-terusan, dia pantang menyerah, dia tekun sampai kerja keras tidak tidur, dia nggak pernah mendapat gelar, Ih kamu rajin ya orangnya. Enggak. Dia tidak mendapatkan uh, pelebelan sebagai orang yang rajin. Nah, jadi teman-teman bicara tentang kemalasan ini bukan sekedar bicara tentang kita tidak melakukan sesuatu. ya Nah, seorang bernama Evelyn Fong, Wong, ya mengatakan begini: "Kemalasan merupakan salah satu dosa yang paling mengerikan, menjadi manusia berarti memiliki hasrat." Nah, seseorang yang baik memiliki hasrat akan Allah, dan hal-hal lain di dalam Allah. Manusia yang berdosa. Memiliki hasrat akan hal-hal tertentu yang menggantikan Allah, namun ia masih dianggap masih dapat dianggap sebagai manusia. Sejauh ia memiliki hasrat, namun manusia yang terjebak dalam slot kemalasan ini adalah manusia yang mati, sampah yang kering. Hasratnya telah mengering, jadi dia nggak ada dorongan sama sekali untuk melakukan sesuatu, termasuk dorongan untuk melakukan hal yang baik. Jadi, aktivitasnya mungkin bisa jadi ada. Tapi ya dia mungkin seperti istilahnya apa, autopilot. gitu dia tidak dengan hasrat yang besar melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang baik. Nah makanya teman-teman bicara tentang kemalasan, kemalasan tidak akan pernah membawamu kemana-mana. Misalnya di dalam artis, di 54 bicara tentang perumpamaan talenta. Ketika hamba yang ketiga yang dipercayakan satu talenta dia tidak mengembangkannya, inilah eh, tanggapan dari si hamba terhadap sang tuan yang memberikannya. Di, demikian perkataannya, "Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah." Ini terimalah kepunyaan tuan. Nah, jadi teman-teman. Ini satu sikap yang ditunjukkan oleh sang hamba, dia memberikan alasan kenapa dia tidak mau mengembangkan talentanya, bahwa dia tidak ingin melihat tuannya ini jadi orang yang kok kamu kayaknya cuman maunya nyuruh-nyuruh doang. Jadi dia menuduh bahwa tuannya itu yang males. Nah, ternyata sebenarnya kalau dari nanti teman-teman baca ayat yang berikutnya, sang tuan berkata kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, jadi teman-teman kita mesti waspada, ya. Meskipun tadi Evelyn Won ya mengatakan seorang yang malas itu tidak punya hasrat, sebenarnya, kalau menurut saya, seorang yang malas itu masih bisa punya hasrat, punya keinginan, punya kehendak, tetapi tidak membuat dia bergerak, tidak membuat dia melakukan apa-apa yang sesuai dengan keinginan atau dorongan itu. Nah, teman-teman, kalau begitu, kita mau simpulkan saja. Pengertian tentang kemalasan itu apa? Ya, apa hakikat dari kemalasan? Jadi bukan sekedar bicara. Saya tidak melakukan sesuatu. Saya tidak, misalnya saya tidur tiduran saja, bukan. Tetapi ini bahkan bisa mengenak kepada orang yang giat, kerja keras. Nah, pengertiannya adalah yang pertama. Menyangkali keberadaan manusia sebagai gambar Allah, di mana Allah adalah Allah yang bekerja di dalam. Kitab kejadian ya, dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah bekerja. Hari ke-7, Allah mengkhususkannya sebagai hari istirahat. Ya, sahabat itu artinya istirahat. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi orang yang malas adalah orang yang menyangkali hakikatnya sebagai makhluk yang dicipta segambar dengan Allah yang bekerja. Dia nggak mau kerja. Nah, yang kedua, isyarat tentang kemalasan, artinya apa? Nggak ada kasih terhadap sesama, dia itu melihat sesamanya susah, melihat sesamanya membutuhkan, dia diam aja. Dia diam aja tidak melakukan apa yang baik untuk sesamanya yang membutuhkan, dia diam aja. Jadi cuman ada oh dia ini begini, dia butuh ini, dia butuh itu, oh kasihan ya. Jadi mungkin ada ide-ide untuk orang terhadap orang lain, mungkin ada perasaan terhadap orang lain yang membutuhkan, tapi enggak ada aksi apa-apa. Itu juga termasuk kemalasan dan sebenarnya meskipun kita orang yang rajin, giat, pantang menyerah, jangan-jangan kita termasuk malas ketika apa ini? Ketika itu diarahkan hanya untuk diri. Hanya untuk diri. Sehingga kita sepertinya rajin, kerja keras, tapi sebenarnya itu adalah pelarian dari kerja, pelarian dari melakukan hal yang baik. Termasuk juga ketika kita menunda-nunda. Meskipun menunda tidak langsung salah, dalam artian begini ketika saya menunda untuk nonton drakor demi mengerjakan tugas, demi mempersiapkan untuk misalnya PR itu bagus, penundaan yang baik. Tapi yang sebaliknya ketika misalnya saya nunda-nunda bikin PR demi main game, nonton drakor dan seterusnya. Nah, ini jangan-jangan kemalasan. Kita melarikan diri dari aktivitas yang Sebenarnya itu penting buat kita lakukan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Jadi, kita mungkin kelihatannya kerja keras, tapi jangan, -jangan itu fokusnya untuk diri, memanjakan diri seperti hanya tadi, ya. Melakukan kegiatan yang tadi, yang main game dan segala macamnya. ini bukan maksudnya nggak boleh, tetapi nanti kita akan lihat, ya. Dan yang terakhir, kemalasan itu bicara tentang ketiadaan gairah untuk hidup nah jadi ini bisa jadi empat hal yang saling berkombinasi satu sama lain bisa jadi merupakan salah satunya dari yang ada tetapi ya ini salah satunya ya ketika teman-teman misalnya aduh nggak mau belajar lagi nggak mau kerja lagi sehingga semua kayak seperti autopilot nah teman-teman mesti waspada tetapi saya belum tentu akan mengatakan itu sebagai kemalasan semata-mata ya nah tetapi ada kalanya teman-teman Bahkan orang yang main game pun, ini dari pengalaman saya juga ya, dari game yang saya pernah install, rupanya ada mode buat orang males. Jadi ada autoplay. Luar biasa sekali ya. Jadi ketika main game itu dituding sebagai sarana untuk orang bermalas-malasan, ternyata game itu juga menjadi kesempatan untuk orang lebih males lagi. Ada fasilitas autoplay di situ. Ya. Nah, jadi teman-teman, luar biasa sekali kita ini dikondisikan untuk jadi males. Meskipun di satu sisi tidak semua penemuan penemuan manusia itu uh, tujuannya untuk kemalasan, ya. Ambil contoh, misalnya uh, zaman saya dulu masih kecil, televisi saya itu televisinya masih hitam putih, dan kalau menyalakannya itu ya harus uh, maju ke TV pencet, nyalakan, nonton. Kalau mau dimatikan, ya datang lagi ke depan TV, dipencet lagi tombolnya, baru mati. Kalau sekarang-sekarang ini kan ya TV pakai remote ya remote control. Meskipun ya sekarang mungkin orang udah lebih udah jarang ya nonton TV lebih banyak menggunakan HP atau komputer atau laptop dan kemudian online nonton di situ. Nah, tetapi teman-teman ya hati-hati. Salah satu yang membuat kita menjadi orang yang malas mungkin karena kita nggak punya lagi gairah untuk hidup. Untuk apa saya hidup? Tidak ada lagi hal yang ingin dikejar dalam hidup. Ya. Nah, Kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara saya ini yang saya sedang lakukan dan butuhkan adalah istirahat atau kemalasan. ya Termasuk tadi, teman-teman mungkin ada yang belajar terus, kerja terus, dan kemudian ketika tidur-tiduran, teman-teman mungkin mulai merasa bersalah apakah saya sedang gabut atau tidak. Nah, keluaran 28-11, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat.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 Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi teman-teman ayat-ayat ini merupakan bagian dari 10 perintah Allah mengenai sikap terhadap hari Sabat. Hormat ya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kata Sabat itu arti harfiahnya adalah istirahat. Jadi memang Sabat itu artinya istirahat. Nah, jadi waktu dibilang ingat dan kuruskan hari sahabat. Jadi, ya eh, maaf, sahabat ya, bukan sahabat. Khususkan waktu untuk istirahat. Gitu kira-kira. Nah, yang menariknya teman-teman, dari 10 perintah Allah yang disampaikan di dalam keluaran pasal 20 ini, perintah Allah di dalam poin ini menjadi perintah dengan ayat penjelasan yang paling panjang. Jadi, butuh 4 ayat untuk menegaskan tentang kamu harus melakukan perintah ini. Misalnya, menurut teman-teman, dosa apa sih yang paling begitu uh, parah, mengerikan, menjijikan? Mungkin ada yang mengatakan, uh, membunuh itu dosa yang parah. Tapi itu ternyata cuma satu ayat. Apalagi, buat teman-teman yang bergumul dengan dosa seksual, mungkin berkata, jangan berzina. Tapi ternyata itu juga cuma satu ayat. Buat teman-teman yang suka berbohong, suka menipu, ya, suka uh, modus, Jangan bersaksi dosa, itu pun cuma satu ayat. Tetapi bicara tentang uh, hari Sabat ini sampai empat ayat. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya, ini penting. Ini perintah yang penting, dan inilah yang menarik. Kenapa sih perlu ada yang namanya hari istirahat? Istirahat itu hanya diperlukan kalau ada kerja. Kalau nggak ada kerja, nggak mungkin ada istirahat. Karena istirahat bukanlah sesuatu hal yang berdiri sendiri, tanpa ada hal yang berkaitan dengan itu. Kalau kamu nggak kerja, kenapa kamu butuh istirahat? Dan di disinilah kita bisa tahu apakah saya itu sedang bekerja atau saya sedang bermalas-malasan. Karena buat orang malas, setiap hari adalah hari istirahat. Sedangkan buat orang yang bekerja, dia mencari waktu untuk bisa istirahat. Nah, sehingga... Dalam bagian ini, di dalam ayat ini, kenapa kita diajak untuk beristirahat? Karena ini adalah upaya Allah untuk manusia bisa merayakan, mensyukuri tentang penciptaan dan penebusan. Bahwa di hari itu, manusia diajak untuk mengingat tentang kasih Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang menebus dan menyelamatkan. Dan sehingga salah satu penerapannya adalah di hari minggu kita mengkhususkannya untuk beribadah, kita mengingat tentang cinta Allah, penebusan Kristus yang membuat kita menjadi manusia yang Allah bisa inginkan dan pakai. Nah, teman-teman, jadi bicara tentang merayakan penciptaan, penciptaan, kata mencipta berarti itu bicara tentang kreasi, kemampuan pencipta berarti kreativitas. Nah, istirahat, kalau begitu, adalah sebuah hadiah untuk kreativitas dan tenaga untuk kreativitas. Nah, sehingga inilah yang akan membedakan apakah yang saya sedang lakukan dan butuhkan adalah istirahat atau kemalasan. Nah, buat teman-teman yang seperti ambil contoh seperti saya ya. Jadi online berjam-jam itu misalnya untuk sekolah, mengerjakan tugas. Maka ketika teman-teman kemudian eh, tiduran jangan jangan mungkin itu adalah ya ini hadiah. Karena teman-teman sudah lelah bekerja, tanda ketika bekerja bukan hanya bisa tentang kamu ke kantor ya menghasilkan uang. Tapi ada hal yang baik yang kamu lakukan dan kamu memang butuh istirahat untuk itu. Itu adalah hadiah buatmu. Sehingga, ketika engkau yang lelah habis bekerja, lelah habis sekolah, istirahat itu menjadi satu hal yang menyenangkan. Dan ingat, baik-baik, setelah itu ya siklus hidup jalan lagi, sehingga istirahat itu bukan hanya untuk titik ya jalan terakhir, tetapi ini sebagai titik awal juga untuk memulai kreativitas yang berikutnya. Ya. Nah, jadi teman-teman secara sederhana kita bisa simpulkan kalau begitu yang membedakan antara saya sedang beristirahat atau saya sedang sedang bermalas-malasan adalah purpose-nya, tujuannya. Apakah yang saya sedang cari dari istirahat adalah untuk pemulihan demi saya bisa lebih kreatif lagi. Atau saya sedang menghindari kreativitas sehingga saya uh, Sepertinya sedang beristirahat, membutuhkan waktu untuk uh, santai. Padahal, ternyata itu adalah pelarian dari kreativitas. Saya nggak mau melakukan hal yang baik, Masih ada hal-hal yang lain yang menurut saya lebih menyenangkan. Ya. Nah, jadi, teman-teman kita mesti waspada. Nah, oleh karena itu, uh, berkaitan dengan apakah yang saya sedang uh, jalani adalah istirahat. Yang saya butuhkan adalah istirahat, atau ternyata saya sedang bermalas-malasan, nah, lihat dari dua ekstrim ini. Kalau teman-teman orang yang terlalu sibuk bekerja, ya termasuk juga di kantor, ataupun WFH, termasuk yang teman-teman mungkin sekolahnya dengan berbagai tugas yang banyak, ada les juga dan segala macam, mungkin teman-teman masuk dalam kelompok yang pertama terlalu sibuk, teman-teman mesti susun prioritas. Teman-teman atur hal-hal apa yang memang harus dilakukan, sehingga ada hal-hal yang lain yang bisa menyita waktu, itu teman-teman bisa tunda, sehingga teman-teman tidak merasa kelelahan nah Kemudian teman-teman lakukan evaluasi secara berkala. Kira-kira apakah memang eh, kegiatan ini menuntut perhatian yang besar atau tidak. Kalau memang perhatian yang besar, ya mau nggak mau kita harus bersedia sibuk. nah Atau mungkin kenapa kita perlu mengevaluasi? Jangan-jangan kita sibuk berhubung kita menjadi orang yang sulit berkata tidak. Kita jadi orang yang istilahnya yes man atau mungkin kita ada yang mungkin ini ekstrim ya ada yang punya semacam mesaya sindrom punya sindrom mesias ya merasa bahwa sayalah jurus selamat kalau nggak ada saya nggak mungkin ini semua bisa terjadi Oh ketika ada ini itu oh, saya harus lakukan ini karena saya bisa menyelamatkan itu bisa ini, dan seterusnya nah teman-teman kita belajar berani berkata tidak tapi ingat ini untuk orang dalam kasus tadi yang terlalu sibuk nah buat teman-teman yang terlalu santai nah ini Teman-teman, tetapkan tujuan hidup. Kamu hidup tuh untuk apa sih? Apakah aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan itu, itu adalah hal yang akan membuatmu berkembang menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Atau jangan-jangan itu adalah pelarianmu yang membuat kamu ya seperti hamba yang malas itu tidak kemana-mana. Tidak ada hal-hal yang bisa dihasilkan yang berguna. nah Oleh karena itu, teman-teman, ya, mulai hari ini, atur ulang hal-hal yang berharga dalam hidupmu. Apa yang berharga, kejar, lakukan, apa yang kurang berharga ya singkirkan, sehingga ketika teman-teman sudah mulai bisa mengatur ulang yang berharga, dan ini benar-benar berharga ya, bukan sekedar kamu suka. Ada kalanya hal-hal yang kamu suka itu belum tentu berharga, belum tentu penting, belum tentu itu punya nilai yang baik. Nah, ketika teman-teman sudah mengatur ulang bahwa, oh iya ya, misalnya ya, main game, kelamaan nonton drakor, kepanjangan. Itu bukan hal yang membuat saya semakin produktif. Biasanya bersedia untuk menundanya. Kita tidak melakukan, kita tidak langsung mati kok gara-gara itu. Tapi untuk hal yang penting untuk masa depanmu, penting untuk kehidupanmu ke depan, bersedia menderita demi hal berharga tersebut. Nah Sehingga ini yang menjadi bagian yang saya ajak kita untuk menikmatinya. Bahwa bicara tentang masa muda, teman-teman ya. Ratapan 3 ayat 27 mengatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Menarik, ya masa muda biasanya identik dengan sukacita, kegembiraan, kebebasan, kemerdekaan, ya jadi benar-benar bebas ria, lepas dari aturan, bisa melakukan apa yang diinginkan, penuh dengan keceriaan. Nah tapi di sini dibilang adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya yang namanya memikul biasanya satu hal yang menjadi beban. Nah berarti itu satu hal yang berat dan setiap orang yang ada diberikan beban belum tentu seneng ya belum tentu suka. Nah tetapi menarik kata kuk di dalam Alkitab biasanya mengacu kepada aturan. Kenapa? Karena kuk itu biasanya dipakai kepada hewan ternak untuk nanti dipakai membajak sawah atau ladang. Jadi hewan-hewan ini diberikan biasanya sepasang ya, diberikan kuk dan kemudian kuk itu yang akan dipanggul mereka di uh, punuknya atau pundaknya dan kemudian uh, melaluinya sang uh, petani atau sang peternak atau sang itu ya, pemiliknya uh, ini. Si hewan ternak ini akan mengarahkan mereka, mengarahkan hewan-hewan ini untuk membajak ladang. Nah, jadi bicara tentang kok itu bicara tentang adanya pengaturan, aturan. Nah, berarti yang menjadi prinsipnya adalah ada yang namanya kedisiplinan. Jadi teman-teman di masa-masa muda kita ini kita perlu untuk yang namanya disiplin. Disiplin itu artinya, kalau sederhananya, seorang hamba Tuhan bernama Bilharus mengatakan, "Disiplin itu adalah delayed gratification." Delayed menunda, ya, delayed gratification. Jadi, kita bersedia menunda kepuasan, kita menunda untuk bersenang-senang demi sesuatu yang lain. Itu ya, disiplin. Nah, jadi teman-teman ini baik buat kita, ya. Kenapa? Nah, ini maksudnya bukan disiplin demi disiplin. Tetapi, kalau tadi bicara tentang disiplin, artinya delayed gratification. Ini bicara tentang kita bersedia untuk nahan diri, nggak mendapatkan hal yang kita sukai. Kenapa? Demi mendapatkan sesuatu yang lain yang jauh lebih berharga. Nah, jadi kalau kamu pengen gain something, you have to suffer pain. Kamu harus siap untuk menanggung pain rasa sakit. Nah, jadi teman-teman kita mesti waspada jangan sampai kita jadi orang yang berusaha untuk uh, menghindari pain rasa sakit cari nyamannya aja dan akhirnya apa kita nggak berjalan kemana-mana kita nggak akan ada kemajuan apa-apa gitu nah bahkan uh, beberapa waktu yang lalu ketika ada uh, apa namanya ya ada satu pemuda yang uh, bertanya ke saya gitu gimana ya uh, supaya saya ini nggak jadi orang yang buang-buang waktu Terus akhirnya kebanyakan uh, memanjakan diri dengan berbagai berbagai aktivitas yang tidak penting, tahu sih nggak penting, tahu sih nggak berguna, tapi uh, susah untuk berhenti. Ya saya bilang ya ada ada beberapa cara. Nah salah satunya adalah penderitaan. Untuk sebagian orang dia akan tetap bermalas-malasan karena apa? Dia belum merasa kemalasan itu memberikan dia dampak untuk dia menderita. Begitu ada penderitaan akibat kemalasannya, barulah dia mulai berpikir dan mulai berjuang. Meskipun ada juga yang kemudian akhirnya terlambat dan akhirnya menyesal. Nah, Jadi teman-teman, mohon firman Tuhan hari ini, saya tidak berharap teman-teman untuk menderita dulu, baru bertobat dari kemalasan. Tetapi, ambil contoh dari negara Jepang. Generasi generasi awal, ya bukan generasi sekarang ya, generasi generasi dahulu itu jadi orang-orang bekerja keras, sehingga Jepang menjadi salah satu negara yang maju bahkan bisa mengalahkan Rusia ya waktu pas awal-awal Perang Dunia Kedua. Sehingga anak saya nanya Jepang kenapa bisa maju banget ya? Ya saya bilang iya karena dari segi situasi kondisi mereka. Mereka yang pertama, sumber daya alamnya tidak sebanyak, eh, sebanyak dan sekaya Indonesia. Yang kedua, mereka memiliki eh, situasi di mana eh, negara mereka itu memiliki empat musim, sehingga ya termasuk negara Eropa dan Amerika. Ya, eh, utara, ketika sebuah negara itu memiliki empat musim, di mana musim keempat atau musim dingin, awal-awalnya biasanya dulu musim dingin menjadi musim di mana orang tidak bisa ngapa-ngapain, gak bisa, ngapa bisa kemana-mana. Nah, ketika tidak mempersiapkan diri untuk musim dingin, maka mereka siap-siap akan kelaparan dan mati di situ. Sehingga pilihannya apa? Mau mati di musim dingin atau persiapan di tiga musim sebelumnya? Itu yang membuat mereka berpikir, bekerja keras supaya nanti di musim dingin, ketika ada masa sesulit sengsara, mereka siap. Nah, Jepang lebih lagi, kenapa? Karena negara mereka dengan kepulauan yang kecil-kecil itu sering kali membuat mereka mengalami yang namanya gempa bumi. Nah, kalau mereka nggak bijaksana nggak bekerja keras nggak berpikir keras maka ya ya mati jadi jangan jangan ya jangan untuk orang-orang yang masih terus bermalas-malasan mungkin Tuhan izinkan untuk ada penderitaan supaya mereka bertobat nah saya tidak berharap kita seperti itu nah, tetapi teman-teman ada satu alasan selain penderitaan ketakutan karena menderita ada satu alasan yang membuat orang bersedia kerja keras. Ada satu alasan yang membuat orang bersedia untuk berlelah-lelah, bahkan menderita untuk melakukan hal yang baik. Apa alasan ini? Jawabannya adalah cinta. Karena cinta, orang bisa bekerja keras. Karena cinta, orang bisa berlelah-lelah. Karena cinta, orang bersedia menderita. Karena cinta, orang bersedia mati. Dan karena cinta itulah Kristus mati di kayu salib untuk kita. Dan makanya Yohanes 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang menjadi keseharian Yesus. Itulah yang menjadi tujuannya Yesus. Jadi Dia bisa mensortir. Ini yang harus dia lakukan, ini tidak perlu dia lakukan, ini yang harus dia kerjakan, ini tidak perlu dia kerjakan. Karena fokus kepada melakukan kehendak Bapa, itu yang menjadi keseharian dia. Melakukan kehendak Bapak. Apa itu? Nah, pasal 19 ayat 30 menjadi jawabannya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini adalah untuk sampai ke kayu salib, mati di salib untuk menembus kita yang berdosa. Nah, teman-teman, bayangkan kalau Yesus itu masih... Ah, nanti aja deh... Ah, males. Ah, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah sampai kayu salib, dan sampai kapanpun manusia tetap dalam kebinasaan, dan sampai kapanpun kita semua tidak bisa diterima oleh Allah Bapa di surga. sampai kapanpun kita akan terus di dalam keberdosaan kita tidak mengalami pengampunan. Dan kita hanya akan menuai kebinasaan di neraka. Tapi demi kasihnya kepada kita, Kristus bersedia untuk menderita, bekerja keras, dan mati. salib untuk kita. Teman-teman, biarlah kasih Kristus inilah yang menjadi pendorong kita. Sehingga kita bisa menang menghadapi dosa kemalasan. Tetapi ketika memang kita yang kita butuhkan adalah istirahat, sesudah kita bekerja keras melakukan hal yang baik untuk Tuhan dan sesama, nikmatilah istirahat sebagai hadiahmu. Sehingga kamu bisa lebih berkreasi lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong setiap kami di mana tantangan kemalasan juga menjadi tantangan yang hadir di masa-masa pandemi seperti sekarang. Ada di antara kami yang bingung bagaimana kami memengisi waktu ataupun kami juga tergoda untuk tidak melakukan hal-hal yang baik yang penting demi rajin melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna. Ampuni kami, kalau selama ini kami salah. Kami bekerja keras, tetapi ternyata kami sedang melarikan diri. Dari pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, tetapi kalau ada di antara kami yang memang sedang kelelahan demi melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, baik di dalam studi maupun pekerjaan, ataupun juga di dalam keluarga. Tuhan berikan kami istirahat yang cukup, baik dari segi lama waktunya maupun juga kualitas istirahat itu, sehingga di dalam ketenangan ini kami bisa segar kembali. Sukacita kami bisa kembali meluap-luap untuk menjalani keseharian kami yang tetap sibuk dengan lebih antusias, dengan lebih berbahagia lagi. Inilah doa kami: ingatkan kami terus bahwa tenaga kami untuk melakukannya, tenaga kami untuk bekerja, adalah karena kami dicintai dan mencintai Kristus. Inilah doa kami, ya Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan yang pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Abraham yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Sebagai anak muda, kita juga harus hidup produktif dan kita juga bisa mengatur waktu antara kegiatan kita dan istirahat kita. Kiranya firman Tuhan yang telah diberikan bisa menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Untuk pengumuman, yang pertama kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Abraham yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan dan keluarganya. Uh, untuk pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk selalu follow, like, dan subscribe seluruh sosial media dari gemar GKPI, karena untuk link ibadah akan dikirimkan melalui line. Dan untuk ibadah tatap muka atau on-site, hanya dikhususkan untuk <tuh>. untuk teman-teman uh, di atas usia 12 tahun atau yang sudah divaksin atau menerima vaksin. Uh, untuk berikutnya, minggu depan juga ibadah dilakukan secara Hybrid ada onsite dan online. kira teman-teman bisa mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah minggu depan. Mungkin ada tambahan dari pengurus tidak? Ya, oke, okay. kita mau uh, mengakhiri ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan besar anugerah Tuhan, melimpah kasih Tuhan semakin harus semakin bertambah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan y ahí está responde. <música> Kita berdoa ya, Bapak. Terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami membutuhkan berkat dan anugerah Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firmanmu mu menjadi orang-orang yang giat bekerja, melakukan hal-hal yang baik menurut Tuhan dan di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa lebih waspada terhadap kemalasan. Dan ketika nantinya kami mendapatkan waktu istirahat, itu menjadi satu hal yang begitu menggembirakan buat kami membawa sukacita dan kelegaan buat kami, untuk kami bisa lebih berkarya lagi di masa muda kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang sepertinya bermalas-malasan karena tidak punya tujuan hidup, Tuhanlah yang perjelas bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan. Atau kalau ada di antara kami yang takut gagal, kami takut ditolak, Tuhan ingatkan kami, bahwa meskipun kami gagal, Tuhan tetap mencintai kami. Kalaupun kami takut ditolak, Tuhan tetap menerima kami. Sehingga itu yang membuat kami tidak khawatir dan takut terhadap kegagalan yang bisa kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Sehingga kami bersedia untuk bekerja keras untuk itu. Dan untuk hal-hal yang tidak prioritas, kami bisa menundanya bahkan tidak khawatir ketika tidak melakukan hal-hal itu.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 Thank you, Pak Abraham. Sebelum uh, berpisah, uh, saya mau menyiapkan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan dan keseluruhan dapat uh, melalui transfer rekening BCA, uh, GKP atau melalui scan QR. barcode menggunakan beberapa aplikasi yang ada. Oke, okay. thank you teman-teman ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan berkati, tetap hidup sehat dan terapkan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.